Mulai dari event bonus diamond gratis, bocoran event baru, sampai dengan bocoran event gratisan setelah update dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada trailer dari Battle in Kalahari Waduh, bau-bau dua emot baru nih cuy. Yang pertama ada emot bingung dan yang kedua ada emot ampun-ampun nih. Boleh-boleh nih kalau rilis di next update gitu kan cuy Yang kedua Ada skin terbaru dari tas atau backpack Nah Kalau kita perhatikan untuk desain tampilannya Bertema kayak sayap malaikat gitu ya cuy Untuk bagaimana tampilan dari skin tas sayap malaikat ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Ini untuk tampilan level satunya Ini untuk tampilan level 2 nya Dan ini untuk tampilan level 3 nya Lebih keren skin sayap ini ya dibandingkan skin sayap yang dulu Kalau yang ini lebih mirip sama sayap malaikat dan lebih kece ya kalau sekintas sayap yang dulu itu kayak lebih kaku cuy Dan malah mirip sama sayap gundam cuy Waduh Dan berikut adalah ilustrasi tampilan sekintas sayap malaikat ini Gimana? Tertarik mengoleksi sekintas sayap malaikat ini cuy? Yang ketiga ada info lanjut dari kostum boneka Teddy jahat. Kalau kemarin belum ada cuplikan videonya, ya kan? Dan sekarang sudah ada, cuy. Kayak gimana tampilan full dari kostum boneka Teddy jahat ini? Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. <tik> lah, gue kira bakalan ada animasi apa gitu kan? Ternyata nggak ada animasinya, cuy. Nggak apa-apa lah, ya. Gini doang udah lumayan keren lah Buat menambah koleksi kostum di default kita ya kan Padahal bakalan keren banget sih Kalau ada animasinya cuy Misalnya matanya bisa menyala-nyala Atau apa gitu kan Dan dikabarkan kostum boneka Teddy Jahat ini Akan rilis pada Lucky Royal Tepatnya pada Eskola Royal dalam bahasa Portugis Yang artinya pilihan Royal Ya mirip sama laki royal Plan bermuda Shinobi lah ya Dan untuk di Free Fire region Indo Kemungkinan akan rilis pada event yang sama Atau pada next event bundle Atau bisa jadi rilis pada shop di game Free Fire Yang keempat Ada event bonus diamond gratis Nah Dikabarkan nanti akan hadir atau rilis event bonus diamond gratis pada top up in game. Wow, cara mendapatkan diamond gratis pada event bonus diamond gratis ini tuh mudah banget, cuy! Cukup kalian masuk ke tempat top up diamond yang ada di lobby. Kalau sudah rilis event ini, ya kan? Nantinya akan ada pilihan uji keberuntunganmu. Jika kalian beruntung. Kalian bisa mendapatkan bonus diamond gratis sebesar 90% dari diamond yang kalian beli. Dan jika kalian beruntung banget nih, kalian bisa mendapatkan bonus diamond gratis 100%. Wah, 100% nggak tuh? Misalnya kita beli diamond yang 1060 ya kan? maka kita akan mendapatkan bonus diamond 1060 dengan gratis cuy. Wah, keren banget sih. Kita beli 1060 diamond dapat gratis diamond 1060 lagi. Jadi totalnya bisa 2120 ya. Rasanya anjung banget. Untuk di beberapa Free Fire server luar, event ini ada yang sudah dirilis. Dan ada yang dikabarkan akan rilis setelah update besar nanti Dan untuk di Free Fire Server Indo Kemungkinan akan telat bahkan bisa jadi paling telat cuy Waktu perilisannya Dibandingkan Free Fire Server lain cuy Aww. Jadi nggak sabar event ini rilis gitu kan cuy Yang kelima ada skin tas atau backpack terbaru lagi Nah untuk tampilannya lumayan lah ya nggak bagus dan gak jelek cuy standar lah dan untuk desainnya di sini ada unsur-unsur robot nih di sini dan kalau kita perhatikan untuk tampilan level satunya itu, ada logo Rank Master di bagian atasnya ya kan? Dan dikabarkan bahwa skin tas atau backpack terbaru ini Akan rilis menjadi hadiah baru pada penukaran FF token di game Free Fire nanti Untuk harganya di sini masih dirahasiakan cuy Jadi kita tunggu info lanjut dari skin tas baru ini ya cuy Oke okay. Yang keenam, ada bocoran event baru dan set bundle baru Dan berikut adalah banner dari event barunya cuy Nah, nantinya setelah update besar OB24 selesai Akan hadir event baru di game Free Fire Yaitu event Boyah Day Dan di sini sudah tertera tanggal perilisannya cuy yaitu tanggal 23 atau 24 besok Pada event ini Kalian bisa mendapatkan dua set bundle spesial event Boyah Day Yang pertama ada set bundle spesial event Boyah Day untuk karakter cowok Nah Untuk desain tampilannya Keren juga nih cuy Ada skin topeng baru juga ya di sini. Waduh kayak Power Rangers enggak tuh Brand. terus ada animasi sayap yang bisa menghilang dan muncul lagi di bagian belakang bajunya ditambah lagi ada tulisan buyah di bawahnya dan terdapat skin penutup kepala jubah atau jaket nih Wih desain rambutnya dibuat seolah-olah kayak keluar-keluar gitu ya keren banget sih konsep dari set bandel cowok ini cuy gua paling suka dengan desain bajunya sih karena kayak keren aja gitu kan Ada animasi kayak sayap yang bisa menghilang dan muncul lagi Wah, bakalan keren sih kalau digabungin sama set bandel lain Terus ada set bandel dengan tema yang sama untuk karakter cewek Nah, untuk desain tampilan dan animasinya Hampir sama dengan set bandel versi cowok tadi ya Cuman di sini yang berbeda adalah tampilan skin penutup kepalanya cuy. Kalau yang versi cowok tadi pakai kupluk kayak jaket gitu. Dan kalau yang ini pakai topi dengan desain warna hitam. Rambutnya dibuat gimbal ya di sini. Atau jangan-jangan ini terinspirasi sama lagu Rambut Gimbal cuy. Rambut gimbal. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bob Marley, rajanya musik reggae Alah, malah nyanyi nggak tuh? I'm sorry Dan tidak hanya itu saja Hadiah dari event Buya Day besok Tapi masih ada banyak sekali Odading ding, mengoleh Wadah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 Supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire Gua Adisi Sutubes cabut dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground Salam Update I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse Man it hurts, I'm on the earth with my words And I put them all together insert cause I wanna have work Workin' hella hard till they put me in the dirt when I go far man, listen to my words Gonna be a star man, life's like a blur When you're working this hard Fuck Fuck it